Bagaimana kabar kalian untuk hari ini betek kali ini saya menemukan anak kucing satu Alhamdulillah ini rezeki saya ya Allah terima kasih sekali ya Allah guys kita mandikan dulu guys Silakan silakan permanen air hangat kami 5.000 rupiah pak eh ibu 5.000 rupiah itu berat bagimu tapi ini kami kebaikanmu sendiri yang menemukan kucing seperti ini rawatlah dan jagalah guys. Karena mereka juga makhluk hidup. Oh, amatekat tuh. Ibu lagi ngapain? Oh, pijit-pijit ya. Oh iya, saya potong kuku teman ya. Oke, okay, siap siap siap siap siap. Bulunya sudah kering guys. Nah. Minum lah dulu. Oke. Okay. Salam kenal, salam kenal guys. Thank you. Ini dia guys. Kami akan show malam Minggu nanti. Pastikan kami di acara baru kami. Show malam Minggu. Oke? Okay. Dengan penampilan si Imun-Imun. Guys, kucingnya saya temukan waktu itu dia lagi sakit. mencret- menteret berapa hari ini. Jika kalian ingin berdonasi, silahkan si kelasnya berapa saja, 500 kelas pun, gak apa-apa guys. Oke guys, dia cepat guys ya. Guys, kucing yang saya salmerkan waktu itu. Dan sekarang, nyawanya mungkin tak tertolong lagi guys. Ikan yang lebih kucing. Karena yang pula. Tak mau tak lagi, sihirku iya,